Membe demikian membebani pulau terdakwa untuk mem membebani biaya negara dibebankan pada biaya biaya perkara dibebankan pada negara demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan silahkan duduk demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sibu Jono masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh saudara Aprisno sebagai panitera pengganti dihadiri pula oleh jaksa penuntut umum pada kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya